dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam bediler berjumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jayariful Kediri Jawa Timur, oke sahabat bediler dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya sahabat bediler, dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion 2760 Classic Coklat, stainless hexagon plus manometer, nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya nah kali ini saya akan mengulas secara komplit, mulai dari spesifik full set beserta harganya ya sahabat bediler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 Guru jenis hewan kecil, sedang, maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya. Jadi, uh, untuk lebih cocoknya, senapan angin ini, uh, PCP, bikin biasa biru. Jadi, untuk berburu hewan besar e, untuk powernya pun sangat luar biasa mantap ya sahabat pediler. Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat pediler. dan untuk uji akurasinya ini bisa mencapai 60 sampai dengan 80 meter dan untuk tabung dari senapan angin PCP ini terbuat dari bahan stainless ya sahabat pediler. jadi untuk OD tabung ini memiliki diameter 27 mm dan untuk pengisian angin senapan angin ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 sampai dengan di tekanan angin 3000 PSI yang mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap hingga 1100 fps dan kemudian untuk senapan angin ini eh, memiliki sistem grendel putar ya sahabat bediler jadi untuk tarikannya bisa mencapai 5 tarikan sehingga semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan ini semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun bidikan manual yang terletak di ujung laras dan di belakang senapan angin ini jadi visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak akurat hingga 20 sampai dengan 30 meter dan untuk Popor dari senapan angin ini berwarna klasik coklat ya sahabat bediler Jadi ada varian motifnya yaitu balutan sedikit berwarna hitam ya sahabat bediler Dan untuk bahan dari popor ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh Dan di belakang popor ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu Yang memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat bediler Nah yang kedua Senapan angin ini saya padukan dengan Beberapa aksesoris tambahan Yang pertama ada peredam Alvina HW100 Jadi peredam ini sangat membantu Dalam meredamkan suara yang ditimbulkan Dari senapan angin hingga 85% mode senyap Dan kemudian Untuk peredam ini pun juga sangat cocok Digunakan untuk berbagai jenis Senapan angin mulai dari Gejluk dan juga PCP ya sahabat pedilan Nah kita lanjut untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada teleskop gamo 39 40 eg jadi teleskop ini sangat membantu dalam membidik sasaran jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 50 meter dan di dalam lensa tele ini juga sudah Dilengkapi dengan lampu retikel sehingga e, teleskop ini sangat cocok digunakan untuk berburu di waktu sore hari ataupun malam hari ya sahabat bediler Nah yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dan terjangkau yaitu di sekitar 1 jutaan rupiah Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game dengan akurasi yang akurat dan powernya pun juga luar biasa mantap Nah, dengan harga segitu, sahabat beliau pastinya juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan. Nah, di sini ada peredam standar, ya sahabat beliau. Jadi, peredam ini membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan. Kemudian, untuk bonus yang kedua, ada mimis tester. Jadi, dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ada spare part. Dan yang terakhir juga ada e, STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi senapan senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bedir karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oh ya dan yang terakhir ini ada aksesoris tambahan yaitu ada mimisam yang jadi mimisam yang ini e, juga sangat direkomendasikan untuk berburu. Hewan kecil sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya, dan e, mimis ini pun juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin, mulai dari uklik, gejluk, dan PCP. Dan sekali tembakannya pun juga langsung mematikan, ya sahabat pediler. Oke sahabat bidir mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi beserta full set dari senapan angin PCP Fusion 2760 Classic Coklat Stainless Hexagon plus manometer. Nah semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat video yang sedang mencari senapan angin PCP big game dengan kualitas terbaik. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iLevel Oke terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler